Sama me and Jakarta 2018 Oho, Yogyakarta sih 2018 Ya, kita sampai di Yogyakarta Yogyakarta Bagaimana perasaan anda? Nole! Oh, sunari ini Ya, sekarang udah sampai di Yogyakarta Seperti yang kalian liat sih Lepangannya dari posokan yang gede-gede Saya bercuti nih Maaf ya ini agak deketan, soalnya lagi tak awal Ada talinya Sungai arus <laughs> Sedang survive